Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama ada sebanyak spesial bahagia juga nih dari Rizky Bilar Yang mana tentunya akhirnya Alhamdulillah ketemu dengan keponakannya yang dari Jepang bersahabat ya Alhamdulillah Keluarga besar tentunya sudah berkumpul di rumah Rizky Bilar Tentu kita doakan saja, mudah-mudahan keluarga besar dari Leslar selalu diberikan kesehatan kebahagiaan. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial. Tentunya kita mendapatkan bocoran juga bahwa tentunya Bang Rakes ini desainer jasnya Rizky Bilar yang akan tentunya membuat baju untuk acara sesi kedua di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar, para sahabat ya. Tentunya Bang Rakes ini. Hanya untuk membuat baju khusus di acara sesi kedua nih Tentu ada penjelasan dari Bang Rakyat sendiri pasapatiya ketika diwawancara Tentunya soal baju dan gaun pernikahan dari Lesti dan Rizky Billar Postingan tersebutlah di-post kembali oleh akun Instagram Lesna Lovatik Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan jadi guys ternyata Karakas ini dipercaya untuk membuat baju yang akan Abang pakai di sesi kedua acara lamaran karena di sesi pertama maybe pakai baju yang ada unsur ada Sunda dan tentunya itu dipercaya ke desainer lain karena Karakas ini khusus ngebuat baju-baju dengan looks internasional. Tuh sahabatnya sudah jelas. bahwa Bang Rakes adalah tentunya membuat baju hanya looksnya yang internasional bahwa acara sesi pertama itu tentunya memakai adat Sunda dalam acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya para sahabat, kita lihat juga di sebuah unggahan terbaru nih dari Rizky Bilar tentunya berposting foto baru nih para sahabat, ya terlihat sangat fresh banget nih ini membuat kita semakin bangga dan bahagia para sahabat melihat penampilan yang selalu seger dari Rizky Bilar tentunya postingan tersebut lagi ramai membahas tentunya ada Salfok sama mobil yang di belakang ya ini ada Alphard putih Persahabat yang perhatikan dengan baik-baik Itu adalah mobil barunya Rizky Bilar Tentunya banyak sekali yang mengira Bahwa mobil itu adalah pemberian dari Kobas ya persahabat ya Untuk kado pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Yang mana postingan tersebut juga telah di repost oleh Akun Instagram Lesti Bilar tim Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Ajib kak semangat Salvok yang di belakang Tuh, Tentunya sontak banget dibanjari komentar dan respon dari para fans ya, ini Dari akun GC cek yang berkomentar Itu yang putih mobil Arpat bukan siang baru katanya ya Tentunya ada jawaban komentar dari akun DNA Korniati mengatakan Yuk cari tau yuk Langsung dijawab oleh kalisan ini tentunya Ya, wow, persahabat ya. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Aziza Cibembesi akun Tokis yang berkomentar sapok sama mobil Alphard putih H.M apakah hadiah dari Kobas? Wow, persahabat ya. Tentunya kita tunggu saja kabar terbarunya. Mudah-mudahan terjawab. Tentunya mobil Alphard putih persahabatnya yang ada di garasi mobilnya Rizky Bilar. Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan cidungan vitamin manja, lesti, dan skimil langsung. Tentunya pantengin terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.